Selamat sejahtera dan danสวัสดีครับ sahabat-sahabat. EP ke-10. Kali ini kami perkenalkan trek Jalan Cangkat Sungai Ara 19 ke Eagle Hill. Kami Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel Trax kali ini berada di Bayar Lepas Pulau Pinang Destinasi untuk EP kali ini bernama Eagle Hill Pemulaan Trax pada kali ini bermula di Jalan Cangkat Sungai Ara 19 Sungai Ara Bayar Lepas Pulau Pinang Atau koordinasi 5.335927,117 Perpuluhan 266023 Jarak trek ini lebih kurang 3.8km Dengan ketinggian lebih kurang 420m Jadi sekarang kita turun Padang Untuk mengenali lebih detail mengenai trek ini Ok sahabat sahabat Jadi di sini ialah titik permulaan kita Untuk membuat kayuhan ke Eagle Hill Kita berada di Cangkat, Sungai Arah 19 okay kita akan gunakan jalan ini menaiki jalan kecil ini jadi jom saksikan detail-detail track untuk pergi ke Eagle Hill bersama-sama Okey sahabat-sahabat Jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 300 meter uh, daripada permulaan tadi Sampai di sini Kita akan jumpa satu simpang Di mana simpang di sebelah kiri Kita akan gunakan untuk pergi ke Eagle Hill Jadi jom kita teruskan perjalanan Okey. Sahabat-sahabat. Jadi kita sudah pun buat kayuhan lebih kurang 1.9 km daripada daripada permulaan tadi. Okey. Sampai di sini kita akan jumpa dengan satu simpang. Simpang yang kita akan pakai ialah simpang yang akan belok ke sebelah kanan. Okey. Simpang di sini. Okey. Di mana simpang di sebelah kiri? Merupakan simpang untuk pergi, uh, pergi ke jalan Kenari. Jadi kita gunakan jalan belah kanan untuk pergi ke Eagle Hill. Jadi jom kita teruskan perjalanan kita. Sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan lebih kurang dalam 2.8km daripada permulaan. Kita akan guna simpang di sebelah kanan. Di sini, melupakan satu lorong atau denai kecil untuk pergi ke Eagle Hill. Okay. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan perjalanan. apa sahabat, sahabat. Jadi kita sudah pun buat kayuhan lebih kurang lebih kurang 3.2 km. Okey, jadi kita akan jumpa satu jalan bengkok di mana jalan bengkok sebelah kanan merupakan jalan untuk pergi ke Eagle Hill. Apa sahabat. Jadi kita sudah pun sampai ke destinasi iaitu Eagle Hill. Landmark di sini ialah pondok di belakang saya. Kita buat kayuhan lebih kurang dalam 3.8 km sampai ke Eagle Hill iaitu puncak tertinggi Bukit Sungai Ara. Okey. Jadi, syabas untuk siapa yang pernah datang ke sini. Okey. Untuk pemandangan di sini uh, seperti yang sahabat-sahabat uh, nampak Ianya dibendungi oleh pokok-pokok cempedak. Jadi saudara sahabat-sahabat uh, semua kena cari tempatlah di mana boleh nampak scenery-scenery yang menarik dan seronokkan di sini ialah semua orang boleh datang ke sudut yang paling tinggi sekali untuk uh, di uh, bukit Sungai Ara. Okey. Jadi di sinilah spot yang paling tinggi uh, untuk jalan Datang ke sini merupakan jalan berturak kebanyakannya. Jadi keep on. Kita jumpa lagi untuk EP-EP uh, seterusnya. Jadi sekian. Terima kasih. So, take up. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana layan video kami hingga habis. ya. Sahabat-sahabat boleh ikut channel kami di Facebook dan Youtube. Expansion Team Channel.